Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun anda berada. Selamat datang dan bergabung ke Bali di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky pilar Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini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 Disuguhkan tentunya cerita unik dari Bang Zensi mengenai baju lebarannya Leslar Family. Kita simak bersahabat ya, cerita unik dari Bang Zensi. Di situ, Bang Zensi mengatakan, "Selamat Lebaran di dalam sih Rizky, Bilar, dan Abang. Tahun ini, requestnya Dede baju kurung Melayu yang simple, sederhana aja, namun bersahaja. No bling bling warna, jangan pastel." Karena pasal memang enakan dimakan bareng risol. Jadilah dipilih warna marun dan hijau botol. Botolnya kebetulan nemu di warung depan rumah. Lagi pengen warna-warna bolcena. Di tengah gempuran warna sage. udah gitu aja sih. Sekian laporan arus mudik hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wow, cerita singkat mengenai baju lebarannya Laser Family langsung dari Bang Zenzi. Ini keren banget persahabat ya, selera bunda lesti emang the best, masya Allah. Mudah-mudahan sehat, bahagia dan mudah-mudahan persahabat apapun tentunya dilakukan oleh Leslar selalu dimudahkan dan dilancarkan, amin. Begitu banyak persahabat ya komentar dari para fans di postingan ini. Di antaranya dari akun Biener ke-11 di situ mengatakan, udah yakin pas Leslar fos foto. Yakin nih, pasti ini baju yang bikin tukang tap-tap Love-love segede gaben pokoknya, aduh Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Rosnionirdin477 Kalau di Malaysia, baju kurung modern, majority ramai yang pakai baju kuning modern Bangga deh di LSD pakai baju kurung modern, katanya tuh Masya Allah Di Malaysia lagi viral banget dan tentunya banyak yang makai. Baju Melayu Persahabat yang luar biasa Mudah-mudahan mudah lesti Papa B dan Abang L selalu sehat Dan selalu menyuguhkan kejutan bahagia Buat kita semuanya Berikutnya juga persahabat kita lihat Di postingan Ayah Kejora Diingatkan kembali buat semuanya untuk mendukung karya dari Ayah Kejora yang akan ditayangkan hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Di channel Youtube Ayah Kejora Channel Jangan lupa bersahabat ya ini karya dari Ayah Kejora Kita dukung bismillah booming untuk lagunya Mudah-mudahan tentunya semakin banyak dukungan yang diberikan untuk karya dari Ayah Kejora Amin Kemudian juga persahabat kita lihat di postingan Ibu Harsiwi Ahmad Kembali Ibu Siwi menginformasikan Di Indosiar akan tentunya kembali menayangkan acara Dangdut Akademi Asia Tentunya Akademi Asia 6 Yang akan langsung disiarkan di Indosiar Namun persahabat di postingan ini pun kita dibikin salvok dengan kalimat komentar yang diberikan Nama Lesler pun persahabatnya kembali di bawah-bawah nih Kita lihat dari Hamsiah Am um, mengatakan sejak Lesler dikeluarin oleh Indosiar sejak itu pula saya sudah tidak pernah nonton dan tahu siaran TV Indosiar. Ini salah satu fans ya yang berkomentar. Kita lihat juga nih persahabat tanggapan lain. Kita lihat dari akun Instagram Ratnasari Jayadinata yang ditunggu-tunggu cuma lesti bisa selalu hadir di Indosiar. Ada jawaban dari Afvia 1781, Amin, mudah-mudahan diizinin sama suaminya ya kak, katanya tuh. Kita lihat juga dari Winaza ini, disitu berkomentar sekarang karinya lesti yang ngatur suaminya hade. Ini nama lesti bilar emang selalu dibawa-bawa sahabat ya. Kita doakan saja mudah-mudahan Leslar selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Berikutnya kita lihat juga di storynya Lesti Al-Fatih, persahabatnya ini lagi viral di tiktok nih persahabat Ada FBV-nya Lesti, lagi ramai banget di tiktok Cowok suka dangdut, idolanya sudah tentu adalah Lesti Kejora Wow, ini lagi ramai banget di tiktok persahabatnya, bikin bangga dengan Lesti Begitu trending, begitu booming yang nama Lesti Kejora, mudah-mudahan selalu membawa berkah untuk banyak orang Berikutnya juga persahabat, ini ada kabar yang lagi heboh juga mengenai kabar perselingkuhannya Virgon Namun, bikin kita kesal juga persahabat ya Kabar perselingkuhan Virgon ini mengaitkan nama-nama Lesti Netizen rame-ramai kaitkan nama Lesti Kejona dengan kasus Virgon main belakang Ternyata hal ini terbongkar, kita lihat persahabat ya Netizen ramai-ramai kaitkan nama Lesi Kejora dengan kasus Virgon main belakang. Ada apa netizen tiba-tiba mengaitkan nama Lesi Kejora dengan kasus dugaan main belakang Virgon? Seperti diketahui saat ini geger dugaan main belakang Virgon dari sang istri Inara Rusli. Nama Lesi Kejora terseret dalam persoalan biduk rumah tangga Virgon dan Inara Rusli. Ternyata itu semua berawal dari salah satu instastory mantan personel Gerben Beksa tersebut, persahabat. Kita lihat di story-nya Momistarla, kainara, persahabat ya. Di situ ada sebuah kalimat panjang buat orang-orang yang berasumsi ini dan itu bahwa ini harusnya bisa melalui musyawarah, tanyakan ke diri sendiri, kemana aja saat saya butuh. Kalian gak akan pernah bisa ngerti gimana rasanya hampir tiap hari dikasih roller coaster effect atau love bombing silent treatment Cuman agar supaya saya menyetujui ide poligami menikahi perempuan pelacur yang sebelumnya dia sudah sepakat dan menandatangi perjanjian di atas materai agar tidak mengulangi maksiat dan menemui perempuan itu lagi, kemudian dia kasih saya silent treatment berhari-hari. Tiap saya menunjukkan penolakan terhadap keinginannya untuk poligami dengan wanita yang sudah dengan sengaja sedari awal dia libatkan jadi orang ketiga dalam rumah tangga kami, saya cuma berharap mudah-mudahan rumah tangga kalian gak sampai di poligami sama pelacur itu. Tentunya, kalimat dari "momi starla" atau "kak inara" persahabat, ya mudah-mudahan saja, tentunya leslar, tentunya tidak. Dikait-kaitkan kembali dengan kabar-kabar yang tentunya miring seperti ini persahabat ya Berharap banget bahwa Leslar tentunya selalu adem dan tentram Dan mudah-mudahan rumah tangga Leslar pun kembali bahagia rukun sakinah mawadah warah maamin Ini harusnya persahabat ya, Papa Bilar juga tentunya melihat Nama Lesti Kejora dikait-kaitkan oleh netizen dengan kabar perselingkuhannya Virgon Persahabat ini kabar yang lagi heboh Banget persahabat Kita hanya bisa berdoa untuk Leslar Family Mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang Yang tidak baik Kita masih menunggu kabar terbaru lainnya Hingga judukan vitamin dari Leslar Family Tetap stay tune di channel Diva TV yang akan selalu memberikan Kabar terbaru, kabar baik Dan bahagia dari Lesti dan Rizky pilar.